Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki ajar Dewantara tugas pada modul 1.1. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nah saya Mersian DSPD. Calon guru penggerak CGP angkatan 5 tahun 2022 guru mata pelajaran bahasa Inggris pada satuan pendidikan SMK Pesisir Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Adapun untuk topik pembahasan kali ini ada tiga pertanyaan pemantik yang akan menjadi pusat perhatian atau pusat Pembahasan saya kali ini yaitu yang pertama Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Sekarang kita masuk bagian yang pertama apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini atau modul 1.1. Yang pertama siswa diibaratkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang dapat ditulis apa saja oleh penulis. Di sini maksudnya sebelum ada pembelajaran modul ini saya pribadi berpikiran bahwa siswa itu selayaknya kertas kosong atau botol kosong. Yang mana kita sebagai guru adalah satu-satunya atau yang paling penting dan yang paling bisa mengisi botol itu atau mengisi kertas itu dengan tulisan-tulisan apa yang kita mau. Kemudian pembelajaran juga lebih terpusat kepada guru. Jadi sebelum ini saya selalu berpikir bahwa guru adalah segalanya. Kemudian guru cenderung lebih mengutamakan kemampuan kognitif Hasil belajar hanya dilihat dari nilai ujian siswa Tidak jarang pada proses pembelajaran yang sedang terjadi atau sudah terjadi Sebelumnya di sekolah saya Siswa itu berlomba-lomba untuk mencapai kompetensinya Berlomba-lomba untuk mencapai yang namanya KKM kriteria ketutasan minimal yang mana secara tidak langsung mereka akan merasa terpaksa dan disitulah kemerdekaan mereka sebagai umat manusia itu terenggut dan kemerdekaan mereka untuk belajar itu terenggut kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda atau perilaku saya di sini setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa pemikiran bagi saya. Yang pertama, setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran haruslah berpusat kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator atau pamong untuk menuntun dan membimbing siswa belajar. Di sini guru tidak lagi hanya memberikan materi dan menutup siswa untuk memahami mungkin secara garis besarnya guru akan memberikan satu gambaran atau ilustrasi tentang suatu pembelajaran yang mana nanti siswa akan berkreasi sedemikian rupa, berpendapat sesuai dengan kemampuan dan minatnya pengetahuan yang mereka miliki sehingga pembelajaran akan terpusat kepada mereka kemudian Guru juga harus memahami karakteristik masing-masing siswa, karena setiap siswa pastinya unik dan istimewa. Itulah kenapa pada saat manusia dilahirkan atau anak itu dilahirkan, mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Yang pasti mereka juga memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, guru memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Maka guru dapat mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran dengan kata lain, guru dapat mengintegrasikan atau memadu padankan antara mata pelajaran pendalaman kompetensi dasarnya dan mengasah minat dan bakat siswa serta keagamaannya, baik itu dengan permainan, ekstrakurikuler ataupun keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang Cara tidak langsung juga akan memobok budi pekerti dan perilaku baik pada siswa. Kemudian ada yang namanya integritas tiga pusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Karena kita yakini dan saya juga yakini setelah membaca modul ini jelas sekali tergambarkan bahwa pendidikan tidak hanya ada di sekolah. Keluarga adalah tempat pertama dan paling mendasar sebagai tempat pendidikan dalam pembentukan karakter dan budi pekerti anak. Dan masyarakat juga akan menjadi pengaruh besar terhadap pendidikan siswa tersebut itu sendiri. Sehingga ketiga elemen ini haruslah terintegritas secara rata atau secara bersamaan. Komunikasi antara keluarga dengan keluarga. Dari pihak sekolah dengan orang tua siswa, serta pengenalan pengenalan ide bermasyarakat kepada siswa akan sangat menentukan hasil positif atau hasil baik pendidikan bagi seorang siswa. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan di sini adalah saya terapkan agar bisa lebih baik agar segala pembelajaran yang ada di kelas atau di sekolah yang saya tempati, itu mencerminkan pemikiran dari KHD, berarti Hajar Dewantara Yang pasti yang dapat saya terapkan antara lain, yang pertama, saya akan senantiasa atau lebih sering menyisipkan budaya-budaya Kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan dan budi pekerti luhur Baik berupa contohnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan Mungkin contoh yang akan saya lakukan dan akan terus saya rutinitaskan lakukan Pertama membiasakan siswa untuk melakukan sholat duha di pagi hari Dan juga untuk melatih siswa agar senantiasa dan selalu Hormat dan memberi salim kepada orang yang lebih tua Kemudian yang berikutnya, saya akan lebih banyak mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran. Supaya pembelajaran juga lebih menyenangkan. Serta melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam ruang kelas. Pemanfaatan taman sekolah, lokasi-lokasi menarik di sekitar sekolah. Seperti pantai yang ada di dekat sekolah saya. Maka pembelajaran itu akan terasa akan jauh lebih menyenangkan bagi siswa maupun kita sebagai guru kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar tempat kita sebagai media pembelajaran. Kemudian yang jadi senjata pamungkas saya, saya akan merancang sebuah rancangan pembelajaran dengan menerapkan pemikiran abad 21 atau 4C 4C, sehingga pembelajaran anak akan tetap terpusat kepada siswa, namun tetap dengan mempertimbangkan minat bakat dan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Adapun 4C atau 4C di sini, yaitu adalah keterampilan apa 21, yang memang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa agar agar bisa bertahan atau survive di era revolusi industri 4.0 sekarang. Dan yang pasti supaya berhasil di masa akan datang. Force ini adalah Creativity Thinking and Innovation, artinya adalah berpikir secara kreatif serta inovasi, kemudian Critical Thinking, berpikir secara kritis, and Problem Solving, juga bisa menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi dari suatu masalah. Kemudian Communication, siswa, di, siswa diharapkan untuk bisa berkomunikasi dengan kata lain berkomunikasi pada masyarakat atau dunia sosialnya atau teman-teman sekitarnya. Dan juga collaboration atau berkolaborasi atau bekerja sama. Bekerja sama dengan orang lain tentunya. Dan tentunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan akhir kata itu saja penjelasan tentang koneksi antar materi atau kesimpulan serta refleksi pemikiran kejar-dewantara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.